Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu adalah rukun Islam kelima. Ibadah ini wajib sekali seumur hidup dan jika lebih dari sekali itu sudah sunnah. Selain untuk ibadah kepada Allah Taala, ibadah haji bisa mempertemukan kita dengan saudara seiman dari seluruh dunia, sehingga bisa saling bertaruh, bertauhm dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Tapi perjalanan haji terkhususnya Indonesia jauh hanya berpikir ibadah haji dari masa ke masa itu sama aja, cuma beda pakaian. tapi ternyata begini loh perbedaan suasana orang Indonesia naik haji di zaman dulu dan sekarang. Duo antara transportasi jemaah haji dulu dan sekarang. dahulu ya. Berangkat haji menempuh perjalanan yang lama dan hanya bisa dilakukan oleh keluarga raja. Dalam naskah cerita para hiangan, diceritakan pertama kali ibadah haji ditunaikan pada tahun 1350-an oleh salah satu orang Islam pertama di Nusantara, Bratala Lagewa, yang merupakan putra kedua penguasa Kerajaan Galuh, Prabu Guru Pangandi Paramarta Jaya Dewa Bratan, mendapat gelar Haji Purwa. Di tersebut digambarkan yang berhasil atau mampu menunaikan haji Hanyalah kaum bangsawan atau pihak kerajaan di semua wilayah Nusantara Karena memang butuh modal yang besar sih Menggunakan kapal air lebar dan menghabiskan waktu dua tahun Banyak yang gak sempat sampai karena terserang penyakit dalam perjalanan Hingga di tahun 1825, Indonesia pertama kalinya melaksanakan haji dengan kapal khusus pengangkut jemaah yang disediakan Syahid Umar Budis. Walaupun lama waktu perjalanan berkurang sedikit, yakni jadi berbulan-bulan, itu pun di tengah ancaman perompak dan resiko karam karena kapasitas selalu lebih namun, seiring waktu semua berubah. Seperti yang terlihat di tahun 1950-an, di mana udah banyak kaum muslim yang menunahkan haji. Berangkat dari pelabuhan Tanjung Priuk dengan kapal yang lebih besar. ya nah, dari kapal milik pemerintah Belanda hingga Republik Indonesia punya kapal sendiri. Nah, perjalanan lewat udara dimulai pada tahun 1952 dengan tarif sekitar 17.000 Lebih mahal dari kapal laut yang cuma 7.000 Lalu sekarang semuanya jadi makin mudah, dengan pesawat canggih, transportasi darat yang cepat, dan pengurusan terbuka, berangkat ke Tanah Suci hanya memakan waktu 9-10 jam perjalanan ke Madinah untuk sholat arban 40 waktu sebelum menuju Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Sekarang udah ada gelombang-gelombang karena padatnya calon haji. Walaupun keberangkatan ke Tanah Suci nggak makan waktu lama, tapi untuk berangkat kamu harus nunggu puluhan tahun antrian. Karena kuota keberangkatan hanya 200an lebih, sedangkan nih pendaftar selalu hampir sejuta dalam setahun. Aturan pembatasan kuota yang tadi itu yang dimaksudkan agar semua dapat cetak. Sedangkan ada banyak nih yang naik haji lebih dari sekali padahal udah pernah sedangkan hukumnya cuma wajib sekali seumur hidup. tapi yang punya banyak pasti bisa lah sampai berkali-kali. selain itu ada beberapa aturan penyelenggaraan haji di zaman sekarang dan nanti kita lihat perbedaannya dengan aturan di zaman dulu. yang mengurus aturan penyelenggaraan ibadah haji adalah Kementerian Agama, meliputi biaya yang harus dibayar jamaah sekitar 35 juta rupiah. Jemaah juga mendapatkan layanan seperti pemondokan, konsumsi, transportasi, uang saku sebesar 5 juta lebih, dan biaya visa sekitar satu juta lebih. Adapun aturan lainnya berubah hak dan kewajiban jemaah, kuota, pengorganisiran, pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, perlindungan, evaluasi biaya dan banyak hal lagi, semuanya itu di undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji umroh. Sedangkan dulu nih, satu generasi haji pertama di era kerajaan, aturan mulai muncul di tahun 1825 yang dikeluarkan oleh Belanda. Jemaah kala itu harus membayar 110 gulden atau sekitar 888.000 rupiah. Menumpang kapal Belanda dan jika ada yang meninggal di dalam perjalanan, kebanyanya ia harus dibuang ke laut. Pada tahun 1859, pemerintah kolonial mengubah aturannya. Jemaah harus melapor ke bupati dan menunjukkan uang yang cukup untuk keberangkatan dan kehidupan keluarga di rumah. yakni Gedung Madinatur Hujaj. Ini adalah tempat beristirahat setelah sampai di Pelabuhan Jeddah dan tempat istirahat sebelum berpulang ke Indonesia. Gedung yang berdiri pada tahun 1956 ini bisa menampung hingga 30 ribu jemaah. Namun saat ini gedung sudah sepi seiring dibukanya Bandara Internasional King Abdul Aziz dan pertumbuhan gedung-gedung berkapasitas lebih banyak dan fasilitas terbaik. Malah pemerintah menyiapkan 110 hotel untuk jemaah haji pada tahun 2018. Hotel yang disewa pun demi jemaah. jamaah. Nabilah di zaman dulu jemaah haji hanya membangun tenda-tenda dan merasakan kekeluargaan dengan jamaah lainnya. Namun sekarang karena telah banyak gedung pencakar langit yang lebih tinggi dari masjid-masjid demi menampung jutaan jamaah tiap tahunnya. Salah satunya yang kontroversi adalah Masca Royal Clock Tower. Bye. Atau aja yang makin canggih yakni Perjalanan haji. Ya bukan cuman First travel aja yang matakan banyak korban Dulu juga ada kok Memotif Tirto, agen dengan modus operandi Yang sama disebut dengan Sheikh Haji Hmm bukan Sheikh Ahli Ahlamah ya Mereka ini bekerja Memandu dan mengurus perjalanan Serta penginapan jemaah Cara mereka pun bermacam-macam menjual tiket Dengan harga tinggi atau saat kursi udah kosong Mereka akan menjadi pahlawan dengan Tiket ilegal atau nih Tetap membawa jemaah yang berduit Pas Pasal lalu ditelantarkan di pelabuhan transit. Di Indonesia, mereka berada di kota-kota bandar haji seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, Palembang, Sabang, dan Teluk Dayur Mereka bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mulai korban. <tuh> Ibadah yang benar-benar mengorbankan duniawi ya. Sekarang agak dimudahkan sih, duitnya aja yang diadakan. Yang anak muda kaya berangkatkanlah haji orang tuamu. Bagi yang tidak mampu semoga diberikan rezeki melimpah. Bagi yang telah menunaikan semoga menjadi haji baru. Amin.